Inilah kegatung masyarakat yang biasa terubah hatinya untuk mau menyewa punya, membenahi desa demi demi siapa lagi kalau bukan ini ada dua pickup ini disini juga penuh inilah kegeteng royongan yang masih inilah kegeteng tercipta di desa Binturung atau di beberapa desa yang ada Oke okay guys demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di desa tapi ramai juga kita ini oh. ayo ngangkat dulu logik oh, kalau saya enggak kosong tangan ya Gak bisa, berniat ya. itu. Baru, Baru bisa. Kalau tangan sendiri gak bisa. demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari Minggu pun hikmat. Ini turunan guys Tanjakan lagi dengan satu tangan